Jangan lupa like, comment, and subscribe. Eh jangan kiri lupa subcribe, subcribe, subcribe, care, suker ya, suker, harusnya, subscribe, subcribe karena jangan lupa subcribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semua baik, sehat, dan sukses selalu. Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memberikan tutorial ataupun pembahasan rumus-rumus di Excel. Yang biasanya, rumus-rumus ini banyak dijumpai pada pekerjaan admin, ya teman-teman, di perkantoran. Ya semoga pembahasan ini bisa bermanfaat Dan sedikit membantu bagi teman-teman semua Khususnya bagi yang saat ini mau melamar pekerjaan sebagai admin di perkantoran Langsung saja yang pertama yaitu lower Lower ini fungsinya merubah huruf besar menjadi huruf kecil ya teman-teman Langsung saja di sini kita tulis seperti ini rumusnya sama dengan lower ini sudah ada kurung buka terus kita klik dieselnya ini nah D5 itu langsung kurung tutup enter nah secara otomatis ini menjadi huruf kecil semua Selanjutnya proper. Proper ini merubah awal kata menjadi huruf besar. Rumusnya sama dengan proper. Ini sudah ada kurung buka di diklik D5 kurung tutup enter, nah seperti ini M nya besar, A dan ini awalnya besar semua selanjutnya upper upper ini merubah huruf kecil jadi besar semua langsung saja rumusnya sama dengan upper ini, sudah ada kurung buka selnya kita klik D5 kurung tutup enter nah semuanya menjadi huruf besar semua yang selanjutnya yaitu penomoran ya teman-teman ini sebelumnya saya sudah persiapkan data Beserta kolomnya seperti ini, bagi teman-teman yang masih belajar ya, ini membuat kolomnya seperti ini: di blog dulu, di format cell, di border. Nah, ini untuk tebal ataupun jenisnya garis yang teman-teman inginkan mau putus-putus atau tebalnya di sini, pengaturannya, batas-batasnya garis seperti ini dan untuk lebarnya tinggal kita tarik saja nah, seperti ini kita atur nah sebelumnya ini sudah saya persiapkan dan untuk penomoran ini teman-teman yang pertama satunya ini manual ya teman kita tulis satu yang duanya ini bila kita mungkin otomatis rumusnya sama dengan ini sel sebelumnya B4 nah, itu terus plus satu terus langsung enter nah secara otomatis ini dua dan untuk seterusnya tinggal mengcopy saja kita tarik ke bawah langsung sampai nah, 10 seperti itu jadi otomatis sama mak ini kita ganti satu maka otomatis ini urut 23.56. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua bisa langsung kita tarik. Seperti ini. Ini kita hapus dulu. Kita tarik. Nah ini kan satu semua. Caranya di option ini. Lalu pilih fill series. Nah langsung otomatis seperti ini. Tapi ini tidak bisa... Otomatis ya teman-teman Sama ini saya ganti satu Nah seperti ini Jadi mungkin tinggal kegunaannya Gimana Bila teman-teman Mudah di yang pakai rumah sini Plus satu Mungkin tergantung dari penggunaan teman-teman Nah seperti ini selanjutnya setelah penomoran yaitu konta kaunta ini fungsinya untuk menghitung jumlah sel yang terisi ya teman-teman jadi yang kosong ini gak dihitung seampang banyak kan bingung ya teman-teman ya kalau cuma sedikit ini kita bisa ngitung langsung saja sama dengan COUNTA. Ini sudah ada kurung buka, terus langsung kita klik di cellnya ini. nah Ini lima, langsung kita tarik ke bawah. Nah, setelah sudah kurung tutup, enter. Nah, secara total ya, enam, ya kita coba hitung aja satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam. Jadi yang terisi cellnya jumlahnya enam. Semuanya banyak kan memudahkan kita. Selanjutnya kita tinggal tarik ke kanan nah ini 8 ini 9 itu fungsi konta selanjutnya sum sum, sum ini untuk penjumlahan ya teman teman misalnya langsung saja sama dengan sum kurung buka langsung kita klik di selnya langsung kita tarik ke bawah kurung tutup enter secara otomatis akan terjumlahkan. Untuk yang kanannya tinggal mengcopy saja. Kita tarik selesai. Atau untuk manual ya bisa langsung dikopi bagi teman-teman yang bingung langsung di paste. Sama saja. Yang selanjutnya yaitu average. Average ini untuk rata-rata ya, teman-teman. Merata-rata -teman. nilai ini. <tuh> Contohnya untuk merata-rata nilai-nilai ini dari mata pelajaran 3 ini langsung saja sama dengan break ini sudah ada kurung buka langsung klik di selnya ini tarik ke kanan kurung tutup enter nah langsung rata-ratanya muncul ini. Dan ini komanya dua, dua digit ya untuk untuk menambah mengurangi di sini ya teman-teman. Bila teman-teman masih bingung, nah ini biasanya dua digit, dua digit saja. Ya. Sekarang ngopinya sama, kita tarik ke bawah. Nah semuanya sudah ketemu seperti ini. Ini fungsi average yang selanjutnya yaitu countif countif ini menghitung jumlah eh, banyaknya huruf yang sama ya teman-teman, contohnya ini laki-laki, laki-laki dan perempuan-perempuan langsung saja kita tulis sama dengan countif langsung kurung buka klik di selnya langsung tarik ke bawah seperti ini nah setelah ini titik koma seperti ini teman-teman sama rumusnya titik koma nah karena kita milih yang laki-laki dulu berarti tanda kutip L bentar tanda kutip L terus tanda kutip lagi terus kurung setelah itu enter nah ini laki-lakinya 5 dan untuk perempuannya sama teman-teman tinggal di copy sama ditarik nah tapi ini kan laki-laki L nah perempuannya akan P kita ganti tinggal mengganti huruf L nya diganti P selanjutnya enter nah karena di copy ini kan turun teman-teman dinaikkan lagi oke okay. nah lima laki-lakinya 5 perempuannya 5 itu fungsi dari countif yang selanjutnya yaitu if if ini fungsinya biasanya untuk ini pengkategorian ya teman-teman jika ini contohnya 75 berarti lebih dari 75 berarti kita buat lulus bila kurang dari 75 berarti tidak lulus itu, itu pengertiannya kurang lebihnya seperti itu sama dengan langsung saja it ini sudah ada nah langsung kita klik ini selnya h 5 tanda kurang dari 75 titik koma tanda putih tidak lulus tanda kutip lagi titik koma tanda kutip lagi gila lebih jadi lulus kutip lagi kurung setelah itu enter nah langsung lulus kan temen langsung ada keterangannya lulus ini karena ini lebih dari 75 nah untuk mengkopinya ke bawah, kalau yang seperti ini langsung saja, teman-teman. Kayak tadi ya, ditarik. Nah, langsung kita bisa mengetahui yang tidak luas, ternyata satu. Gimana, teman-teman? Selanjutnya yaitu VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah untuk mengetahui untuk memanggil ya teman-teman di -teman. VLOOKUP ini untuk memanggil data ini sudah saya persiapkan seperti ini ini uraya, nama, jenis kelamin keterangannya dan ini tombol untuk memanggil datanya teman-teman buat seperti ini kurang lebihnya, coba langsung saja sama dengan VLOOKUP sudah ada langsung M3 itu ini untuk pemanggilnya setelah itu titik koma setelah itu ini kita blok dari sini, semuanya nah ini bentar, kita ulang kita blok Nah, seperti ini. Setelah itu titik koma. Setelah itu 2. 2 ini karena ini nama ini kolom nomor 2. 2 setelah itu kurung tutup. enter nah. nah, ini untuk selanjutnya kalau kayak ini sama mau kita copy gini. Nah, error kan teman-teman. Untuk menjadi agar tidak error maka sebelumnya kita blok dulu ini rumusnya maka kita tekan F4 setelah itu enter setelah itu coba kita copy lagi tarik ke bawah nah error kan tinggal menyesuaikan jenis kelamin kolom nomor 2 eh nomor 3 ya teman, -teman. nomor 3 tinggal ganti Langsung otomatis Dan ini Nomor 4 Selanjutnya itu Nomor 5 Selanjutnya 6 Selanjutnya 7 Selanjutnya 8 Nah sudah Nah ini seperti tadi di belakang angka untuk menguranginya pakai ini menu ini dua angka saja nah untuk memanggilnya cukup mudah kalau sudah kayak gini teman-teman tinggal nomor satu ini kan ini Isam tinggal coba nomor enam misal kita bisa enam nah secara tidak secara otomatis Irvani tidak lulus teman-teman. Ini fungsi dari VLOOKUP. Selanjutnya yaitu HLOOKUP. Kalau HLOOKUP itu untuk mengetahui prosentase dari suatu nominal teman. Ini contohnya gaji prosentasenya ini sebelumnya karena sudah saya isi coba kita kosongkan dulu kita ulang langsung saja teman-teman ini tipenya potongan pajaknya sudah saya buat datanya seperti itu satu persen dua persen tiga persen langsung saja sama dengan halo Uh, look up C5 C5 ini kita klik ini sel ini, tipe gajinya nah seperti itu setelah itu titik koma titik koma terus ini kita blok yang kolom untuk potongan pajaknya S sampai sini ya atas ini sampai bawah setelah itu seperti ini titik 2 eh kok titik 2, maaf titik koma titik koma setelah itu 2, 2 ini dari mana, dari ini kolom nomor, ini kolomnya nomor 2 1, 2 ini, yang persenannya tuh. untuk perhitungannya persenannya 2, setelah itu kurung tutup kali F5 gajinya nominalnya, yang kita hitung prosentasenya kita klik selnya Gajinya langsung kita enter. Nah, sudah jadi, teman-teman, untuk mengkopinya sama seperti tadi ya. Ini error. Kalau error, coba ini langsung saja kita blok dulu, langsung tekan F4 ya, teman-teman. Teman-teman, ingat F4, lalu muncul dolar seperti ini, langsung kita enter setelah itu tinggal kita tarik ke bawah nah langsung ketemu ya teman-teman jadi gajinya sekian potongan pajaknya sekian nah itu fungsi dari highlookup selanjutnya yaitu short dan filter kalau short dan filter ini fungsinya untuk mengetahui yang laki-laki saja berapa yang perempuan berapa untuk hanya yang laki-laki berapa perempuan berapa langsung saja pertama-tama kita blok dulu teman -teman. seperti ini langsung kita di menu ini ada shot dan filter nah ini ada menunya kita klik yang kalau yang filter-filter yang shot yang filter dulu ya teman teman kita beli yang filter dulu aja biar mempermudah nah contohnya sampama ini nah sampama ini tombol centangnya sampama kita hanya memunculkan dua orang ini saja contohnya herina sama irvani kita oke okay. nah secara otomatis samsamnya ngebloknya kurang ke sini teman-teman kurang ke atas biar itu nah kita ulang nah ini kurang ke atas coba kita ulang sama kita hanya memunculkan Lindiana dan Pratama misal. Nah secara otomatis Dua nama ini yang muncul Bila kita ingin munculkan semua Tinggal select all Maka secara otomatis semua munculnya untuk jenis kelamin sama teman-teman Mempermudah kita sama Kita ingin mengecek yang Laki-laki saja Kita oke okay. Nah secara otomatis Yang laki-laki ini Muncul semua untuk munculkan lagi, semua select all. Oke, okay. ini semua sama ya, sampai di sini. Ini contohnya sama ini yang terakhir yang misal yang tidak lulus, jadi yang tidak lulus kita centang. Nah, maka secara otomatis yang tidak lulus akan muncul nah, seperti itu. Kalau yang selanjutnya... Yang short itu mengurutkan teman-teman ya. Ini contohnya yang ini, sama, -sama kita. Murma abjad ini kan berantakan, teman-teman. Ke abjad ini anu susunan nama-namanya. Ini di sini seharusnya di bawah ini. Pakai ini short custom, entar teman-teman. Kita blok dulu ya, kita blok dulu ini di custom, nah kita mau kolom yang mana yang ingin kita urutkan, contohnya bila nama berarti di kolom D teman-teman, ya, ini ini berarti D, ini ini coba kita oke okay. ini, benar ini value-nya ini dari A ke Z ya teman -teman. biar rapi, coba nah, secara otomatis Cecilia ini di atas urut sampai setnya di bawah nah, bila yang ini juga mudah teman-teman tinggal kita ulang lagi bila yang contohnya nilai nilai berarti kolom i i kolom i kita pilih lalu value nya tetap ini small ini dari kecil ke large ini besar, ini dari besar kecil coba dari besar ke kecil ya kita oke okay. nah secara otomatis yang besar sendiri di atas sendiri seperti itu teman itu fungsinya shot dan filter selanjutnya yang terakhir yaitu pembuatan grafik teman-teman bila mana biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu bila laporannya ada